Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Agripolis Channel yang membahas tentang berikanan Saat ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses sortir pada budidaya ikan lele di kerambah jaring apung Proses sortir sendiri sangat penting dalam budidaya ikan lele Karena dengan penyortiran kita bisa memisahkan ikan sesuai ukurannya Agar ikan lele tidak saling melukai bahkan memakan satu sama lainnya Penyortiran juga berguna untuk pengecekan kondisi kesehatan ikan secara langsung Setelah proses penyortiran, kita bisa melakukan penimbangan untuk mengetahui bobot biomasa ikan yang akan kita tebar di suatu kolam. proses penyortiran sendiri idealnya kita lakukan dalam 10-15 hari sekali namun jika kita tidak memiliki waktu yang banyak kita cukup melakukan penyortiran dalam satu bulan sekali jadi dalam satu siklus pemeliharaan ikan lele kita wajib mensortir ikan lele sebanyak tiga kali Oke rekan-rekan, begitulah gambaran proses sortir manual terhadap budidaya ikan lele di keramba jaring Apung. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.